tahun pasca bercerai dari Angie Ayu Ting harus berperan sebagai ayah sekaligus ibu untuk putrinya Bilkis Khumayirozak Berperan sebagai single parent Ayu Ting harus bekerja keras membesarkan putrinya Bilkis Khumayirozak agar bisa tumbuh dan berkembang tanpa kekurangan kasih sayang Di balik ketegarannya sebagai orang tua tunggal untuk Bilkis Khumayirozak Ayu Tinting kerap menyembunyikan kesedihan yang ia rasakan khususnya tentang ketidakhadiran sosok ayah dalam pertumbuhan milki selama ini Ayu Tinting diketahui mengajukan gugatan cerai kepada mantan suaminya Henry Baskoro atau Angie setahun setelah gugatan, tepatnya pada tanggal 27 Januari 2014 Ayu Tinting dinyatakan resmi bercerai dengan mantan suaminya melalui keputusan majelis Hakim Pelantun lagu Alamat Palsu itu mengungkapkan bahwa belakangan ini pilki sempat dan sering bertanya bahkan meminta sosok papa Pemintaan ke itu sontak membuat Ayu titik kaget dan pusing Dikutip dari kanal Youtube Atta Lirintan, Ayu mencurahkan isi hatinya Ketika ditanya mantan suami dan pertanyaan anaknya tentang kehadiran sosok ayah Pelantun lagu asik-asik ini mengutarakan putihnya karena penanyakan sosok sang ayah Lantaran iri melihat teman-temannya memiliki orang tua yang lengkap Tak ingin putihnya bersedih? Ayu ting Ting menjelaskan bahwa Allah pasti memberikan papa yang terbaik untuk putihnya Nanti kita cari papa sama-sama ya Bilkis punya pengen papa yang baik. Olah janjikan bunda buat ngasih papa yang baik buat Bilkis. Aku selalu bilang, "Ya, orang ngasih papa yang baik rasa Bilkis jadi anak yang baik." Cita Ayu sambil berenang air mata. Ikut terhanyut dengan Cita Ayu Ting Ting, atau lanjut bertanya pada Ayu, "Apakah Ayu berniat untuk mempertemukan Bilkis dengan Ayah kandungnya?" Tapi kalau Bilkis sudah besan nih. Mau nggak sih Kak Ayu nemuin sama papanya gitu? Tanya Atta Karena saya pun juga manusia, pasti punya hati. Kalau dia berusaha ingin menemui anaknya, berusaha aja, nggak perlu keluar kuar di TV, jelas Ayu. Ayu mengharapkan agar mantan suaminya bisa bertindak Selayaknya sosok laki-laki yang gentle. Kalau memang dia gentle, dia temui saya untuk ketemu sama anaknya gitu aja, ungkap Ayu. Ya, mari kita doakan semoga Pilkis dapat memiliki sosok ayah yang ia cita-citakan. Doa yang terbaik buat Teh Ayu, semoga sukses dalam kelatihannya.